Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah rekosan Daripada teman-teman sekalian yaitu individu-individu terkaya di Malaysia dan kisah mereka Oke okay, dari Kupi Kupi Go Channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Langsung saja kita play videonya Let's go Dan Hari ini agak menarik Kita akan lihat siapakah individu-individu paling kaya di Malaysia Bukan okay. semua individu ini datang daripada keluarga berada Dan ada kisah mereka yang boleh dijadikan inspirasi untuk kita okay, semua wow. Senarai ini diambil Keren. daripada Forbes.com Tanpa melengahkan masa lagi Ini adalah individu-individu terkaya di Malaysia Di tempat kelima okay. ialah Dato' Li Yocho dan Li Yocheng Dengan aset RM19.18 bilion Pasangan adik-beradik ini ialah pewaris Kepada empayar perniagaan berasaskan minyak sawit dan hartanah Yang dibina oh. oleh ayah mereka Iaitu Tan Sri Dr. Li Xin Cheng Punca kekayaan mereka berbalik kepada sejarah mendiang ayah mereka Tan Sri Dr. Lee Xin Cheng membesar di sebuah ladang getah di Kuala Lumpur Dia tidaklah datang okay. dari keluarga yang berada Ayahnya mempunyai sebuah kedai makanan Tetapi masih belum cukup untuk menampung perbelanjaan mereka sekeluarga Dengan itu dia berhenti sekolah pada umur 11 tahun untuk menjual ais krim oh. di jalanan Sebelum kembali ke sekolah beberapa tahun kemudian untuk menghabiskan pengajian pada tahun 1960, semasa berumur 22 tahun, dia memohon bekerja di syarikat Dunlop Sebuah syarikat pengeluar minyak sawit milik orang Eropah Tetapi dia tidak ah. diterima bekerja di situ disebabkan dia tidak fasih berbahasa Inggeris Dia kemudian okay. bekerja di syarikat perladangan sebagai seorang supervisor di sinilah dia mengumpul ilmu dan pengalaman tentang sektor perladangan minyak sawit sehinggalah pada tahun 1982 setelah mempunyai dana yang cukup dia membeli syarikat Dunlop yang menolak permohonan kerjanya dulu dan oh. menukar nama menjadi IOI dari tahun ke Keren. tahun syarikat mereka berkembang sehinggalah menjadi antara syarikat gergasi di Malaysia yang hari ini diwarisi oleh anaknya Datuk Lee Yocoh dan Lee Yoseng Individu keempat terkaya di Malaysia oh, okay. Ialah Tan Sri Ananda Krishnan 84 tahun Dengan aset 26.49 bilion 26, ringgit Tan Sri Ananda Krishnan Dilahirkan pada tahun 1938 Sudah tentu ramai yang kenal dengan nama Tan Sri Ananda Ataupun gelarannya AK Dengan aset berjumlah 5.8 bilion USD Bersamaan dengan 26.49 bilion ringgit Menjadikan hmm. dia lelaki Ke 460 terkaya Di dunia Ini, ini adalah pengurusi guys. Usaha wow. tegas Sendirian Berhad Sebuah syarikat Yang melabur Di dalam industri Telekomunikasi dan media Termasuklah hmm. di syarikat Maxis Dan juga oh, Astro Dia juga okay. banyak melabur oh, Di dalam juga, industri pelbagai guys. Termasuklah di dalam industri minyak dan gas, tenaga, pelancongan dan juga hartana. Pada lewat 1960-an Setelah menamatkan pengajian di Harvard Business School Dia mula berkecimpung di dalam industri jual beli minyak Pada waktu inilah dia menjadi jutawan dan mengumpul dana Membuka syarikat pengeluar minyaknya sendiri Yang pada waktu itu dikenali sebagai Malaysia Petroleum National ah. Titik paling penting di dalam perjalanan Apakah keusahawanan anda Ialah pada tahun 1970-an Bila dia Mencetus menjadi rakan mungkin. kepada bekas Perdana Menteri ah, Malaysia okay. Tun Dr. Mahathir Hadir Muhammad bila mereka sama-sama berada di London kabel inilah maksud saya hubungan inilah yang memudahkan Enanda untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk membina fasiliti negara seperti telekomunikasi untuk tujuan penyiaran tidak berhenti di situ oh, okay. dia juga pernah melabur di India untuk membina syarikat telekomunikasi di sana tetapi usahanya gagal namun begitu ini tidak menghalang dia menjadi lelaki keempat terkaya di Malaysia. Apa yang lebih menarik, oh, okay. Tan Sri Ananda Krishnan mempunyai seorang anak lelaki yang tidak mahu mengikut jejak langkahnya Dan memutuskan untuk menjadi sami di Thailand Anaknya dikenali sebagai Ven Ajan Siripanyo Tiga, wow. Tan Sri Datuk Sri Teh Hong Pio 92 tahun Dengan aset 25.67 bilion Dilahirkan di Singapura pada 14 March 1930 Berwarga negara Malaysia Tahun ini berumur 92 tahun Allah. Dia mempunyai aset sebanyak 5.4 bilion USD Bersamaan dengan 25.67 bilion ringgit Menjadikan dia lelaki ke-431 terkaya di dunia Pada tahun 1950 Dia Masuk memulakan kerjanya ya. sebagai seorang kerani bank di Mayan bank OCBC bagaikan seorang genius di dalam industri perbankan hanya dalam masa 5 tahun dia dinaikkan pangkat menjadi pegawai tidak sehingga pada tahun 1960 Dia menyertai Maybank sebagai pengurus Dan pada oh tahun 1964 bank. Diangkat menjadi pengurus besar Pada waktu itu Dia berumur 34 tahun Setahun wow. selepas itu Pada tahun 1966 Dia mengasaskan bank yang hari ini Kita kenal sebagai public bank okay. Sejak dari hari itu Public bank berkembang Sehingga mempunyai 414 cawangan Di seluruh dunia Pada hari Whoa. ini apa yang lebih menarik, sebelum mengikut iya, ternyata, akta perkhidmatan kewangan 2013, tiada siapa yang boleh memiliki lebih dari 10% saham di dalam institusi keuangan Malaysia. Tapi, Tan Sri Tehong Piau adalah salah seorang daripada tiga orang yang dikecualikan dari akta ini. Sebab mereka memiliki saham ini sebelum akta tersebut diperkenalkan. Dia memiliki oh, okay. 23.5% saham di dalam public bank. Selain daripada dia, individu yang dibenarkan memiliki lebih dari 10% ialah Tan Sri Azman Hashim dari okay. MBank dan juga Tan Sri Kueg Leng Chan dari Hong Leong Group. Membawa Hong kita kepada individu kedua terkaya di Malaysia iaitu Tan Sri Kueg Leng Chan, 80 Quang tahun Leng dengan Chan. aset RM44.77 bilion. Salah seorang daripada tiga individu yang dibenarkan Memiliki lebih dari 10% saham Di dalam industri kewangan negara mm -hmm. Tan Sri Kwek Leng Chan Mempunyai aset sebanyak 9.8 bilion USD ah. Bersamaan dengan 44.77 bilion ringgit Menjadikan dia lelaki ke 185 terkaya di dunia Dilahirkan pada tahun 1941 di Singapura Dan berwarga negara Malaysia dia mendapat hmm. pendidikan di dalam undang-undang di Middle Temple United Kingdom. Oh, Tan Sri Kwek Kulia Leng Chan aja. adalah generasi kedua yang berkecimpung di dalam dunia keusahawanan. Pada tahun 1940-an, dia membuka syarikat Hong Leong di Singapura oh, yang pada Hong, asalnya Hong sebuah Leong syarikat Bang. pelaburan tapi berkembang dengan pelbagai industri termasuklah industri hartanah, perhotelan dan juga institusi kewangan. Hari ini, Hong Leong Bank adalah antara bank terbesar di Asia Tenggara termasuklah wow. di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Vietnam dan China. Membawa kita kepada individu terkaya di Malaysia iaitu okay. Robert Kwok. Seperti yang anda jangka, individu terkaya ialah Robert Kwok. Berumur 98 tahun dengan aset 47.51 bilion. Tan Sri 47. Robert Kwok dilahirkan di Johor Baru pada 6 Oktober 1923. Dia mempunyai aset sebanyak 10.4 bilion USD bersamaan dengan 44.77 ya. bilion ringgit Robert Kuok bukanlah okay. datang dari keluarga berada Semasa perang dunia kedua di tanah Melayu, oh. pekerjaan pertama dia ialah sebagai office boy Dia pernah juga menjadi kerani di sebuah ladang beras tentera Jepun yang kemudian diangkat menjadi ketua jabatan Okay. Selepas Perang Dunia berakhir pada tahun 1948 Dia menggunakan ilmu dan pengalaman yang dipelajari untuk memulakan perniagaannya berasaskan pertanian Dan membuka syarikat yang dikenali sebagai Quark Brothers Neryan Berhad Malah walaupun perang telah berakhir dia masih mempunyai hubungan dengan syarikat dari Jepun Untuk membantu mengembangkan lagi syarikat mereka pada tahun 1959 pula Dia menubuhkan syarikat yang dikenali sebagai Malayan Sugar Manufacturing Co Berhad Dengan dua orang rakan kongsi dari Jepun Syarikatnya berkembang dan berkembang membawa masuk pemilik saham yang datang dari golongan elit seperti dari golongan diraja dan juga ahli politik. Okay. Dengan ini, dia mengawal 80% pengeluaran gula di Malaysia, Ugh. memberikan dia gelaran Raja Gula Asia. Selepas itu, dia melabur di industri lain seperti hartana, perhotelan dan pelaburan di negara lain termasuklah di China, Indonesia, Australia, oh, Singapura dan lain-lain. Ya, okay. Itulah kisah lelaki terkaya di Malaysia. Tan Sri Robert Itu adalah kisah individu-individu terkaya di Malaysia Sekarang anda tahu Semoga kita semua dapat inspirasi Daripada kisah mereka nih Dan semoga kita semua menjadi kaya Suatu hari nanti Amin. Amin. rasa perkongsian amin, amin. ini menarik dan bermanfaat Pastikan anda like dan share Jangan lupa hmm. subscribe dan follow kami di social media Saya jumpa anda di episode yang seterusnya Kupi Kupi Go Menarik Setiap Hari Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi lima orang terkaya di Malaysia Gak nyangka ya ternyata orang Cina semua ya kan Bukan istilahnya orang Melayu ataupun orang tempatan seperti itu guys dan kita akan melihat komentar-komentar dan membaca komentar-komentar di sini. Fakta yang sangat menarik dan penuh dengan motivasi, tidak putus asa. Betul sekali ya. Intinya kita senantiasa berusaha bekerja ya kan, bekerja dengan smart ya. Jangan hanya bekerja menggunakan tenaga saja, tapi kita harus menggunakan otak kita yang smart ini agar pekerjaan kita semakin bagus ke depannya. Good info. Mereka semua orang bijak, IQ tinggi. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki kaya raya seperti mereka. Betul. Oh, iya lah betul lah IQ tinggi guys Banyak istilahnya Mereka itu ya Bukan kaleng-kaleng gitu Tidak seperti yang kita pikirkan Meskipun bukan dari golongan orang-orang yang mampu awalnya Tapi mereka mempunyai IQ yang tinggi Mempunyai keinginan yang tinggi Sehingga mereka juga ya Kalau kita lihat dan kita dengar tadi Bahwasannya di Harvard lah Terus di luar negeri Pokoknya di luar negeri lah ya kan Dan mereka sekolah bisnis seperti itu guys Makanya bukan istilahnya kaleng-kaleng lah kalau kita belajar di luar negeri makanya kita itu kalau belajar ya sejauh mungkin lah daripada tempat kita seperti itu agar supaya banyak pengalaman dan juga ilmu yang kita dapat dari mereka seperti itu guys ya. Oke okay Guys itulah tadi komentar daripada netizen-netizen dan gimana komentar teman-teman sekalian silahkan komen di bawah kalau menurut saya sih keren ya kan mereka itu berusaha ya kan mereka mempunyai kecerdasan yang di luar nalar seperti itu tapi yang terpenting adalah bagi kita semua ini jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab apa-apapun yang kita dapatkan sekarang itu yang terbaik untuk kita dari Allah subhanahu wa ta'ala tetap bersyukur bekerja keras berusaha dan jangan pernah Lupa untuk senantiasa mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye